Oke okay guys, jadi saya daftar di ADS GAP ya Indosat Oredo Katanya sih ya dapat Apa itu? Oh, dapat poin ya Hari ini beruntungan, bonusan tetan 100 Oke, okay, terima kasih Wuh guys, keren guys Jadi di sini Khusus Kaki Indosat ya Indosat Oredo Oke coba saya masuk mana ya Halaman awal coba saya daftar dulu deh Oke daftar ya Enggak deh Gimana saya datang guys Coba kita lihat Misinya nih Wih keren guys Misinya nih loh 2000 poin Ini item. Banyak misinya guys Woo wow, keren, keren keren keren Nah di sini buat kamu yang krisis ataupun lagi nggak punya duit gitu ya, susah beli kota kan data kan pas hujan gitu, ya cukup pakai aplikasi ini, kamu sudah bisa mengisi data secara gratis. Cukup main aplikasi ini ya guys dan selesaikan semua misinya. Di sini sudah tersedia MP paket Oredonya dari 100 MB sampai 3 GB. Paket data ya. Dan isi pulsa minimal 5.000.